Nah, kemudian kalau soal doa ya kita minta Allah kita minta Allah agar kita bisa mendapatkan tidur yang nyenyak baca Bismillahirrahmanirrahim ya wa baca insya Allah, ya ikhwan, dan tiru uh, tidurnya Nabi Alaihi Nabi setiap mau tidur duduk di tempat tidur beliau menghadap ke kiblat Nabi membaca suratul Fatihah kemudian Nabi membaca ayatul kursi. Kemudian Nabi membaca uh, suratul ikhlas tiga kali. Kemudian beliau membaca kul'a'udhu birobil falak satu kali. Kemudian membaca kul'a'udhu bin nas satu kali. Setelah itu Nabi tiup tangan beliau. Jadi waktu Nabi baca itu Nabi menghadap ke kiblat. Setelah itu tangan diri tiup. Kemudian diusak ke seluruh badannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi setiap mau tidur. Insyaallah kalau dengan itu kita mudah tidur dan mimpinya dapat mimpi yang bagus dan tidurnya jadi sehat. Nah, itulah kawan tadi penjelasan dari Habib Rizik Sihab. Ya khususnya buat yang Muslim terkait doa sebelum tidur. Nah kita sudah diajarkan tadi ya apa doanya sebelum tidur. Ya membaca doa tidur membaca ayat kursi ya membaca al-fatihah berwaya kursi kemudian uh, membaca surat al-falaq dan yang lainnya tadi kemudian tiup tangan kemudian dibasuh ini sangat bagus ini ilmu kawan ya jadi khususnya bagi yang muslim yang ingin mempraktekkan semoga dengan uh, Diajakannya kita terkait adab sebelum tidur atau doa sebelum tidur Mudah-mudahan tidurnya nyenyak dan dapat mimpi yang indah Demikian kawan, bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh